Waktu itu, nyeri pinggang sebelah kanan sama sebelah kiri mau putus pinggang saya ini. Lalu kemudian seminggu saya minum, saya tidak saya tinggalkan seminggu, hilang sakit pinggang saya itu. Jernih.